Bagi para sahabat untuk menemani santai pagi kalian saat ini Pagi mana kami info-info menarik dan persenya kabar spesial dari Leslar Di kabar pertama tentunya kita awali dengan momen forecastnya nya Papa B Dengan Tio Wisnu dan Irwan Shah. Begitu banyak hikmah Begitu banyak pelajaran yang dapat kita ambil Salah satu pelajaran yang dapat kita ambil Kalau ada ujian kalau ada sesuatu masalah kecil atau besar apapun itu persahabat Tentunya jalan satu-satunya adalah mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau ada masalah, tempat mengadu terbaik itu adalah Allah Masya Allah banget persahabat Di podcast ini, begitu banyak hikmah pelajaran yang bisa dapat kita ambil Mudah-mudahan persahabat Kesayangan kita, idola kesayangan kita dan tentunya kita semuanya Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia Dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Dan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Amin Begitu banyak persahabat Tentunya komentar, tanggapan yang positif diberikan Di antaranya dari akun DPW 1398 Masya Allah Proses pembelajaran yang luar biasa Bahwa Allah lah sebaik-baik tempat mengadu dan bergantung kemarin Allah hentakan cukup keras agar bisa memantul lebih tinggi amin lalu Allah juga hadirkan teman-teman yang soleh ini nikmat yang luar biasa Masya Allah luar biasa memang persahabat Mudah-mudahan kedepannya Leslar menjadi pribadi yang lebih baik Terus belajar tentang kebaikan Terus bergabung dan bergaul dengan orang-orang baik Dengan orang-orang saleh Dan kita juga semuanya sebagai fans Tetap menjadi fans yang baik Tetap menjadi fans yang saleh. Mudah-mudahan persahabat ya Kita semuanya tentram aman dan damai Amin Kemudian juga persahabat berikutnya Disimak nih, semalam ada spill dari Papa Bilar tentang tentunya musik lagu, persahabatnya Ini sepertinya lagu baru yang dispill oleh Papa Bilar. Bunda Leslie ini pun persahabat ya, minta lagunya buat dia aja, jangan sampai dikasih ke orang, katanya tuh. Please, yang ini jangan dikasih orang buat aku aja, kata Bunda Leslie, sambil emotnya menangis. Masya Allah, seik banget ya, mau lihat begini aja sudah bahagia mudah-mudahan, mas sahabat, kita mendapatkan kejutan mengenai karya Lesti dan Bilar mudah-mudahan single barunya Papa B juga secepatnya bisa launching semangat untuk keluarga Konoha seringnya lagu-lagu Leslar mudah-mudahan idola kesayangan kita terus dan terus berkarya amin kemudian juga, mas sahabat, kita simak Di sini begitu banyak tanggapan juga yang diberikan di antaranya dari akun Atalahari Film Fadil Bismillah, Bunda bisa bawain lagu ciptaan suaminya Dan yang ngiringin piano suaminya, amin Ada juga tanggapan dari Kurniawan UGM90 Dari nadanya sih emang cocok buat Bunles Yakin bakal booming lagi Tapi ini lagu barunya Bambi ya Gak sabar deh, pengen dengerin Katanya itu Masya Allah Semangat untuk kita semuanya Berikutnya kita simak juga bersahabat Apabila ini banyak yang dm persahabat, dia salah satunya pertanyaan dari aromanya. Ini kayaknya lagu baru papanya Abang ya katanya. Sehingga ada jawaban dari Papa Bilar. Notasinya lebih cocok buat istri saya sih. Mohon doanya, mudah-mudahan suatu saat bisa bikin lagu buat istri, kata Papa B. Amin. Doakan yang terbaik. Mudah-mudahan doa baik dari kita semuanya di ijabah dan bisa terkabul. Amin. Kemudian persahabat, disimak juga. Alhamdulillah, ini kabar yang sangat membanggakan. Lagu Insan Biasa menjadi lagu satu-satunya dari Indonesia minggu ini. Wow, para sahabat ya. Insan Biasa jadi satu-satunya lagu dari Indonesia minggu ini yang masuk top 100 video musik teratas dunia. Di posisi 51. Congratulations pokoknya untuk Bunda Lesti. Insan biasa jadi satu-satunya model video dari Indonesia yang masuk minggu ini di jajaran top 100 video music teratas dunia Dan berada di posisi 51 Ini keren para sahabat Kita bangga ya, kagum dengan sosok Leslie begitu banyak orang-orang yang mensupport dan mendukung karya-karyanya Berikutnya para sahabat. Ada cidukan juga para sahabat ya ini cidukan Papa B dan Abang L bersama Kak Nurul di akun TikToknya Kak Nurul bersahabat di ya, Masya Allah. Mudah-mudahan, rahmi keluarga pun tetap terjaga dengan baik. Persahabat kita selalu mendoakan yang terbaik untuk keluarga besar Leslar, mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia. Mudah-mudahan juga persahabat ya, kita selalu mendapatkan kebahagiaan, selalu mendapat kejutan. Kabar baik dari Leslar Family, terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru. Terbaik, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. Ini dulu informasi di pagi ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar dan ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.